Hai sobat belajar, sebentar dulu ya. Saya mau memutar baut ini dulu. Oh iya, sobat belajar, tau nggak? memutar baut ini ada hubungannya dalam teori torsi dalam fisika? Loh, penasaran kan? Mari kita lihat video ini. Torsi, torsi atau momen gaya adalah gaya yang menyebabkan suatu benda bergerak berputar atau mengalami rotasi. Nah, torsi ini dilambangkan dengan simbol tau Sobat belajar, jelaskan dari pengertian tadi bahwa torsi adalah suatu gaya Berarti, besar torsi dipengaruhi oleh besar gaya yang kita berikan Contohnya pada saat memutar baut tadi Semakin besar gaya yang kita berikan, semakin mudah baut diputar Dan semakin besar pula torsi yang dihasilkan Nah, apakah torsi ini hanya dipengaruhi oleh gaya? Mari kita lihat perbandingannya Apabila kunci inggris ini saya putar di ujung dan juga di tengah Akan sangat berbeda Apabila saya memutar di ujung, gaya yang diperlukan lebih sedikit dan akan lebih mudah dalam memutar baut Sedangkan apabila saya memutar dari tengah, gaya yang diperlukan akan lebih besar dan juga memutar baut akan menjadi lebih susah Karena itu, berarti ada pengaruh jarak antara gaya dan juga titik poros yang kita sebut dengan lengan torsi Nah, lengan torsi ini kita lambangkan dengan simbol L Lalu, apa hanya itu saja yang mempengaruhi torsi? Mari kita lihat contoh berikutnya. Nah, manakah yang lebih mudah? Antara saya menarik dengan sudut seperti ini? Atau seperti ini? Tentu lebih mudah dengan sudut seperti ini, bukan? Nah, hal ini menunjukkan bahwa sudut yang terbentuk antara gaya dan juga lawan torsi berpengaruh pada torsi yang dihasilkan. Okay. Dari penjelasan sebelumnya, kita tahu bahwa torsi dipengaruhi oleh yang pertama gaya, yang kedua lengan torsi, dan yang ketiga sudut. Apabila torsi didefinisikan dalam sebuah rumus, maka torsi ialah hasil kali antara gaya F dengan lengan torsinya, atau secara matematis dapat dituliskan sebagai tau sama dengan L cross F atau sama dengan L dikali F sin teta. Oke sobat belajar, itu tadi penjelasan singkat tentang konsep TORSI. Menarik bukan? Untuk mengetahui lebih jauh tentang konsep TORSI, simak video-video siap belajar selanjutnya. Saya Riana Cundasari, sampai jumpa!